Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola dalam kesempatan kali ini Almera Parabola akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk mencari sinyal atau tracking ke satelit Upstar 5 G-Band yang sering kita sebut dengan Telstar 18 yang perlu sahabat ketahui bahwa sebelum sahabat tracking ke satelit Upstar 5 G-Band ini sahabat harus perhatikan b dulu sahabat bisa lihat di dalam video jadinya untuk satelit upstar 5C ini memang sangat luas sekali ya bisa mencakup NKRI dan hal berikutnya yang harus sahabat perhatikan adalah bagaimana cara setting di receiver untuk mencari satelit stelstar 18 atau upstar 5C ini untuk cara setting di dalam receiver sahabat bisa lakukan seperti ini nama satelitnya adalah Upstar 5C atau Telstar 18 LNB frekuensinya di 5150 gunakan transponder terkuat adalah 3705 vertikal 442 dan ini adalah transpondernya dari AXN Filipina hadir antena parabola yang akan saya gunakan ini adalah antena jaring dengan diameternya 6 feet menghadap ke arah timur tepatnya di satelit telkom 4 LNB yang saya gunakan adalah LNB jenisnya Ciben ya. lalu akan saya arahkan ke satelit upstar 5 Ciben atau yang sering kita kenal dengan telstar 18 sahabat almera parabola kita sudah dapatkan satelit upstar 5 g -band ini ternyata dari satelit telkom 4 hanya turun sedikit saja sahabat bisa lihat di dalam layar video saya mulai mencari channel-channel yang ada di satelit upstar 5 g -band ini dan akan kita tunggu sampai 100% sehingga channel-channel yang bisa kita dapatkan di Satelit Upstar 5 Ciben ini bisa kita lihat Sahabat Almera Parabola di rumah Ini adalah siaran-siaran televisi yang ada di satelit Upstar 5 Ciben Ada Kita lihat ada GTV ya Dan ini bukan Global TV tetapi adalah GTV. Ada Heart of Asia Televisi yang menyiarkan film-film khusus Asia, ya, ada HeliPop dan Imofis. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video bagaimana cara tracking untuk satelit Upstar 5 g -band ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.